Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadrotin Nabi Mustofa sallallahu alaihi Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kana butua ia kana stain ih tina sura tol mustanglim sura tol lazina an am tang an lahim hai ril mal duu piang an lahim amin kita lanjutkan untuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim. rahma ni ini bisa baca walayat maung bisa dibaca walayat maung Walayat ma'u Lan ora Kenang ngumpul lagi, Sopo wong Walayat ma'u lan ora Kenang ngumpul lagi, Sopo wong aizan kelawan maneh Ngumpul lagi, ngumpul lagi, Bayinal marati Yang dalam antarani wong wadon. Bayinal marati Yang dalam antarani wong wadon Wa amatiha Lan bibi jalur bapak ya Lan bibi jalur Bapak'e Wadon, wala bainal mar'ati lan orak kena ngumpolake antarane wong wadon wakho latiha lan bibi jalur ibu e almar'ah, atau wong Wadon. Fa'in jama'ah mongko lamun ngumpolake, kalau nikah berarti ya poligami, Fainca ma'amangkola ma'amun ngumpol lagi sepa'asyahsu awa-awaan atau wong. Ngumpol lagi-ngumpol lagi, lagi bainaman yang dalam antarani wong. Bainaman yang dalam antarani wong. Harumah kang haram. Harumah kang haram apa aljam u ngumpol lagi. Bainahuma yang dalam antarani karone Bayi Nahuma eng dalam antarané karone, karone wong yang dikumpulkan itu, ala ingombola ke big kelawan akat wahidin kang swici. Nakaha huma, nakaha kang nikahi sopo uang huma eng karone waton. Fihi ing dalam akdin wahidin, Fihi ing dalam akdin wahidin, batola mongko batal. Batu batal opo nikah nikae karone wadon Aulam yajma utawa orang ngumpul lagi sopo asahes atau wong Aulam yajma utawa orang ngumpul lagi sopo asahes. Bayna ing dalam antarane karone. Maksudnya tidak dalam satu akad bal nakah huma bal nakah balik nikahi sopo asahas, as huma ing karone wadon murat taban hale runtut atau bergantian fasani mongko utawi kang kaping pindo huayo asani iku albatilu kang batal iku albatilu kang batal in alimat lamun ngerti sopo ashabika tukang dingin In alimat lamun ngerti sopo asap tukang dingin. Wa in jahilat. Mongkal lamun ora sopo asap biko. Batolamongko batal sopo nikah nikahuhuma nikae karonewaton. Wa in alimat lan lamun ngerti sopo asap tukang dingin. Suman nasiat nuli lali sopo asabiko, muni amongko dan cegah minhuma, muni amongko dan cegah sopo asahas minhuma saking karone waton. Waman utawi sapa neuwong haruma kang harom, waman utawi sapa neuwong haruma kang haram apa jam ohhuma ngompolake ing karone man. Binikahin kelawan nikah harumah mongko haram apa jam ngombola ke karuneman ayoan kelawan maneh filwat ing dalem wati bimil kiliamini kelawan kepemilian budak mil kiliamin waga jalan kaya mongkono-mongkono haram harom ngombola kanat lamun ono, laukanat lamun ono sopo ihdhuma salah swijine, karone waton, iku zaujatan bojo waton, wal uhralan kang weneh. wal uhralan kang weneh iku mamelukatan budak kang den miliki, fa'in wati a mongko lamun kewati atau menstruasi sopo wong Wahidatan eng Wong Swijie, minal mamlu kata ini saking Wong loro atau budak loro kang den miliki. Harumat mongko haram, sopo al Ukhro wadon kang wenai. Hatta yuharrima hatta yuharrima sehingga ngaramake sopo Wong al ula eng kang Awal pitorikin kelawan dalan minat turuki saking piro-piro dalan motif dalan tahrim kabi iha koyo ngedol ing al ula motif wahidah niku au tazwi utawa bocake ing wahidah wa asharalan isyarah Sapa kiai musannaf lidhabitin maring pelanggaran kulyen kang bangsa atau kaidah global bi kaulihi kelawan dawuhe kiai musannaf rupane dawoh wayah rumu minar ila akhirih wayah lan haram minar radai saking radha apa apa sesuaan eh? persusuan apa ma yahrumu kang haram apa ma minan nasabi saking arah nasab wa sabagolan wis apa annal ladzi sethune wong apa annal ladzi sethune wong yahrumu kang haram sapa allazi asa ulang yahrumu kang haram annal ladzi sethune wong yahrumu kang haram sapa ladzi minan nasabi saking nasab ikusabun pitu Payah rumu mongko haram biradoi sebab rodok sopot til kasabu sopot til kasabu mongko pitu Aidan kelawan maneh Walajas mau Aidan berinal kemarin tidak boleh ada ketidakbolehan mengumpulkan mempoligami yang di depan dan sekarang juga tidak boleh mempoligami antara Nah, kemarin kan kakak adik. Sekarang tidak boleh mempoligami antara seorang perempuan dengan bibinya, ya, bibi lewat jalur bapak, atau bibi lewat jalur ibu. Berarti misalnya menikahi orang namanya suyak misalnya, lah suyak itu punya bibi namanya apa inah, nah, itu tidak boleh dua-duanya dinikahi, enggak boleh. Fa'in jama ashshah subey man haruma aljamu baynohma piaktin wahitin nakahuma fihi patola nikahuma. Nah, misalnya ada tadi suyk dengan paina dinikahi, dinikahi secara bersama-sama dalam satu akad, maka kedua-duanya nikahnya batal, berarti pernikahan itu tidak sah, nah, tidak sah. Awal lam yasma atau misalnya tidak dinikahi dalam satu akad. Bal nakahahuma murotabaan dinikahi secara bergantian, misalnya sudah lama secara bergantian baru tahu, oh itu nggak boleh misalnya. Misalnya sudah lama nikah dengan suyok dan pahina, tapi bergantian. Cuman maka yang e, kalau memang diketahui atau tahu yang pertama, siapa misalnya suyok tahu, oh saya yang pertama itu maka yang batal adalah yang kedua. Pasar, al albatil Aa yang yang batal niku yang kedua bayi yang nikah pertama sah lah kok misal sudah lama menikahi sudah nggak tahu tidak diketahui sing yang dinikahi pertama itu siapa maka kedua gudanya nikahnya batal yuk keprepon ya nggak keprepon prepon, prepon. Ya, ya akad lagi tinggal akad lagi milih salah satu atau nyari yang baru lah seandainya wa Alimat asapoh tahu yang yang apa yang pertama itu tahu tapi juga lali ngerti cuman lupa maka udah nggak boleh kedua nggak boleh di enggak boleh terus berhubungan suami istri dengan dua apa supaya loro- orang untuk kabehton karena lupa lah waman haruma jamuhammad ini kain haruma jamu adam di waqil bimil kejamin orang yang diharamkan untuk dikumpulkan untuk dipoligami di poligami orang yang diharam untuk dipoligami mau dengan nikah tidak boleh dikumpulkan atau tidak boleh di dengan nikah itu juga tidak boleh dikumpulkan uh, dalam waqil bimil kejamin makanya gini dalam aturan itu misalnya orang mempunyai budak perempuan itu boleh di apa tanpa nikah berhubungan suami istri itu boleh nah, tapi ini nggak boleh kalau itu dikumpulkan misalnya gini uh, ada orang yang Oh katan demikian juga ketika salah satunya apa salah satunya istri dalam salah satunya budak misalnya gini yang atas ini waman harum aja jamuha tadi kan e, seorang perempuan itu dengan bibinya itu kan tidak boleh dinikahi kedua namanya tidak boleh dikumpulkan dua duanya harus milih salah satu nah, ini misalnya punya budak namanya e, misalnya siapalah misal budak namanya sujak kalau ya, sujak terus sujak punya bibi namanya paima paina lah dua duanya itu budak lah, kok itu sudah Membati atau berhubungan suami dengan yang namanya suyek Maka enggak boleh dengan Painah Atau sudah dengan Painah, maka enggak boleh dengan Suyek Atau semacam itu misalnya Suyek itu punya budak namanya suyek Kemudian dia sudah apa Nikah dengan namanya Painah Dimana, Painah itu adalah bibinya Suyek Maka suyek walaupun dia budaknya itu tidak boleh diwati, tidak boleh itu tidak boleh diwati. Cuman sekarang sudah tidak ada budak ya. Fa wati wati'a minal mamlukah Ini sudah diterangkan tadi, misalnya sudah memwati, misalnya tadi dua, dua budak namanya Sujak dan Painah, yang mana kedua-duanya itu yang satu E, punaan dan bibi atau suyek dan pahina kok kakak adik misalnya ini kalau sudah menwati salah satu maka yang lain misalnya sudah suyek dan pahina suyek itu e, bibinya eh, suyok itu punaan pahina itu bibinya sudah menwati si pahina eh, ya sudah menwati misalnya si pahina maka yang suyek itu tidak boleh diwati lagi kecuali kecuali apa sehingga si painah itu yang tadi sudah diwati itu diharamkan oleh dia dengan cara apa? Biturakin minatur minaturugi seperti misal kita menjual painah itu atau menikahkan painah dengan orang lain. Nah ini ada kaidah kaidah kaidah Umum bahwa Semua yang diharamkan Yang mahram secara rodo Itu juga mahram secara Nasab Yang mana Yang haram secara nasab itu ada 7 Nah yang Saya ulang Ini yang diharamkan secara nasab itu jadi diharamkan secara rodo Yang haram secara nasab ada tujuh Itu 7 itu juga haram secara produk. Nah ini wala ma'u. Ini kalau walayats ma'u kita baca walayuts ma'u nanti lan ora kenot dan lagi sopo bainal marati? Kalau kita baca walayuts ma'u ini kalimah fiel ini naibul fa'il bainal marati wa amatiha. Tapi kalau tadi saya baca walayats ma'u berarti wala ma'u ya ma'u kalimah fiel ada domir tersimpan namanya huwa. Aihua berarti walayat maulan ora kum nang ngompolake sapa hua wong wong lanang. Aidan. Aidan kawan maneh maf'ul mutlak ada yang baca hale Ini masdar dari aldo. Nah, masdar dari aldo aidan. Bainal mar'ati wa amatiha baina kalimah isim. Ini kalimah isim digabung bainal mar'ati ini idofah Berarti ini baina, ini dorof dibaca nasab. Baina dorof dibaca nasab. Almar ini dia adalah mudof Almarati ati mudaf ilaih Maka dibaca jer almarati ati Ba'in almar wa amatiha amati Wawunya wawu atof Amati di atofkan kepada lafal al Marati wa amati Kemudian dia adalah mudaf Hanya itu mudaf ilaih Mahalnya mahal jer Mabni Mabni itu tinggal lihat harokat belakangnya itu apa hahihu Atau misalnya sukun Wa'la bain almar Wawu atof Bainal marati ini diataukan ke depan sini. Bainal marati, baina ini juga nasop, dorof ini mudof, al-marati mudof ilah dibaca cer tandanya kasroh. Wawunya, wawu atof, waholati, ini diataukan kepada lafal almarati. Almarati dibaca cer, holaati juga dibaca cer, jadi atof. Holati itu juga sebagai mudof yang mana mudof ilahnya adalah lafal ha. ha ini mudof ilah, mahalnya mahal cer. Jama'ah jama'a ashshashu in jama as hat sartia jama'a kalimat fiil fi madhi mabni fathah fatha. as ashshashu ini jadi fa'il isim mufrad menjadi fa'il dibaca rofa tandanya dom mah ashshashu. Bainaman bayna ini doraf ya tadi berarti takaluknya kepada lafal jama'a ngumpul lagi ngumpul lagi bayna man bayna adalah doraf dibaca nasab dibaca nasab Kemudian ta'aluknya kepada lafal jama'ah Baina adalah Dilihat dari susunan ini Baina adalah mudhaf dan man adalah mudhaf ilaih. Man itu mudhaf ilaih, Mahalnya jer, mabni sukun ya, Mabni sukun, mahalnya jer, bayina man Man ini adalah isim Namanya isim mausul ya, Bayina man Haruma kang haram nah, Haruma kang haram Haruma kang haram haruma niki file mati mati fatlah aljamu menjadi fa'il dari lafal haruma fa'il dibaca rafa tandanya domah jam'u bayna huma bainah dorof aljamu lani baina, bayna ini ada takalok pada lafal aljamu ini memulai memulai bayna huma ing dalam antara nih itu dorof dibaca nasab dia menjadi mudhaf Huma menjadi mudhaf ileh, mudhaf ileh, maharnya jer, benah huma Huma itu rujuknya kepada man Biakdin wahidin, biakdin bak huruf jer, akdin dibaca jer Karena kemasukan huruf jer tandanya kasrah wahidin Ini jadi sifat dari kata-kata akdin, wahidin Wahidin kang siji, berarti ketika akdin dibaca jer Maka sifatnya juga dibaca jer, wah, biakdin, wahidin Nakah huma Nakaha kang nikahi ini nakaha Ini jumlah menjadi sifat, karena jatuh setelah isim e, Nakiroh Jumlah jatuh setelah isim nakiroh itu dibaca e, Menjadi naat Nakaha kang nikahi Sopowong, nakaha fi'il madhi Fa'ilnya isim domir Huwa yang kembali kepada e, Asakhes, nakah kangnikahi Sopo Asakhes Huma ini isim domir menjadi Maf ulbeh mahalnya nasob Nakaha huma Fihi, nah, fihi naga fihi, nah, fihi itu huruf jar, tak aluknya kepada lafal, jar majur ini tak kepada lafal nakaha Fihi huruf jar hinya isim domir, kembalinya ke akdin nih akdin wahidin nih, akdin. Fihi hinya uh, isim domir mahalnya mahal jar. Batalan, nah, batalan itu menjadi jawab dari in, in kan jika isim ada mengandung sal, huruf salat batola mongko batal batola terjadi jawab batola mongko batal batola itu fi'il madhi fi'il madhi mabni fathah maftuhul akhiri abadan nikahu huma nikahu ini isim menjadi fa'il dari lafal batola fa'il dibaca rofa tandanya domah nikahu nikah ini mudhaf Mudhaf ilahnya adalah yang di belakangnya lafal huma huma ini menjadi mudhaf ilah mahalnya cer aw lam yadzma aw lam ini aruf atof lanjut yadzma uh, atofnya kepada jamaah aw lam lam yadzma lam amil jazm yadzma yadzma itu asalnya yadzmau oh, kemasukan lam dibaca yadzma jadi, mudorek, dibaca jazam karena kemasukan lam Jazam kemasukan lam Tandanya sukun Baina huma baina Ta'aluknya kepada lam Yajma Dibaca nasob dhorof, Atau mafulfih Dia adalah mudhof Huma menjadi mudhaf ilah mahalnya jer Bal Nakaha huma Kalimah huruf nakaha kalimah Fi'il Faelja hua kembali ke asahas, deh. Uma, maaf allah, mahalnya. Nah sob, Murat Taban. Murat Taban menjadi hal Murat Taban. Murat Taban, Murat Taba, Yurat Tibun. Fahuah Murat Tibun waza ka Murat Tabun. Murat tab. tab itu isem, maaf allah. Terjemanya paling enak. Pokoknya kalau isem kalau dalam tasrifan fa'ala ya fulufa wafa, ilun yang jatuh setelah fahuan itu isem fael. Isem fael kalau jawa nol ditambah kang, merot tabang runtutake, berarti murat dibun yang kang runtutake, murat tabun kang den runtutake atau den runtutake. Berarti kalau murat taban hale den runtutake, runtutake mahunya bergantian. Itu saja karena... Uh, durasinya nanti terlalu panjang Saya akhiri dari sini Jangan lupa Di di kitabnya Nanti semuanya nanti distorkan ya. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh